pandangan pertama, adakah ini hayalan semata mata? Sesuatu yang tak bisa ku lepaskan saja, terpesonaku di alam cakrawala berdetak degu jantungku melihat rasa ingin memiliki hati setiap saat berikan senyuman manis padaku selalu bayangan Sakaikan permaisuri Ingin ku telusuri nukilan cinta yang bermain di hati Oh, ku di alam fantasi Usah kejutku lagi Oh Adinda, adakah ini? Pas kami impi ke reality, oh manis ku di nangau -nang, rapuh. Dinda adakah ini igawanku, lepaskan mimpi keria lebih, oh manis ku dibuai